Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Bill Lovers serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada Diva kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Gejaran dan Rizky Bila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 Baiklah para sahabat ya dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada tentunya fakta yang membuktikan bahwa Lesti dan Rizky Billar adalah orang baik Ya sahabat, ya Yuk ke kabar pertama Di sini ada sebuah ungkapan spesial bahagia yang membanggakan untuk kita semua Cek fakta Kak Lesti ke Lesti Kejorada Rizky Billar bersama Darul Quran Para sahabat, ya Yuk simak setelah pernikahannya pada akhir Agustus 2021 lalu kalau kejora dan Rizky pilar masih terus ramai diperbincangkan di tengah halayak yang bersabat ya yuk simak fakta ke dan Rizky pilar bersama Daru Qurani perhatikan slide selanjutnya yang pertama per yang wujudkan sejuta penghafal Quran nih. Masya Allah banget luar biasa raih pahala kebaikan dari setiap hurufnya bersama Lesti kejora jadi bagian lahirnya jutaan penghapal Al-Qur'an Masya Allah luar biasa Dedek Lesti mendukung dakwah tafir quran pada Agustus 2020 lalu Kak Lesti turut menjadi salah satu influencer yang memviralkan campaign wujud sejuta penghapal Al-Qur'an Laznas PPPA Darul Quran Masya Allah bangga para ya ini adalah yang pertama mewujudkan sejuta al Qur'an persahabat yang luar biasa dan kita lihat juga ke fakta yang kedua Kak Lasti Kejora dan Kak Kariski Bilar ini gemar bersedekah, Pak Sabet, ya. Kak Rizky Bilar membatalkan perayaan ulang tahunnya pada tanggal 12 Juli lalu. Ia memilih berbagi bingkisan sebanyak satu truk di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Ini adalah fakta yang kedua. Bahwa Lesti dan Rizky Bilar adalah orang yang sangat baik Dan fakta yang ketiga persahabat ya, perhatikan Berkunjung ke pesantren Taufiz Darul Quran Tangerang Persahabat ya kakak Lesti tentunya sering sekali datang ke pesantren Darul Quran Di ketapang Tangerang untuk menjenguk adiknya Redi Mulyana Yang merupakan santrin pesantren Daku Wow Masya Allah banget ya luar biasa Tentunya, ini membuat kita semakin bangga kepada Lesti dan Rizky Bilar. Dan selanjutnya, juga para sahabat, ya, tentunya kita wajib belajar dari Lesti dan kakak Rizky Bilar yang tetap rendah hati dan terus berusaha menjadi sosok berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Makin sayang, makin bangga, makin bahagia sekali mengidolakan Lesti dan Bilar. Punggian tersebut pun diripot kembali oleh akun Sundal Putihana Skorbilan Ada kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, kabaruk Allah, inilah leslar kita yang sangat membanggakan Bersyukur, mengidolakan mereka, pastinya bersahabat ya Dan kita lihat di kolom komentar Banyak sekali respon yang sangat positif dari para fans Salah satunya dari akun Hamzaliza Enggak salah mengidolakan mereka, masya Allah. Coba kalau artis lain udah berlomba-lomba di IGNS memposting, tapi tidak dengan Leslar, mereka selalu berbuat kebaikan justru tahu dari orang lain, bukan dari mereka. Masya Allah, banget ya! Suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan sekali, tetap kompak dan solid, mengidolakan Lesti, dan Rizky bilang. Di kabar berikutnya, para sahabat kita lihat di sini adonan spesial banget nih untuk kita semua, Masya Allah. Momen ketika bersama Kak Gigi ya di rumahnya untuk melakukan sesi pemotretan Masya Allah banget ya <gifat> Kita lihat nih postingan foto di bawah. Dedek dan Kakak Gigi ini saling menunjukkan perut ya Masya Allah banget. Mudah-mudahan selalu sehat dua bumi ini. Doakan yang terbaik para sahabat, ya. Mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Dan selanjutnya juga, persahabat, ya kita lihat ke momen berikutnya. Ini adalah momen sesi pemotretan dari empat bumil ya. Ada kakak Nagita, ada Paula, ada Aurel, dan ada si cantik Lesti Gejorani. Aduh, Masya banget ya. Adam saat melihat postingan ini, mudah-mudahan mereka selalu tentunya menjalin silaturahmi, persahabat ya. Mudah-mudahan juga mereka berempat selalu diberikan kesehatan. Amin unggahan tersebut pun diri oleh akun HP Kentang Kota Sultan Kalimat caption dituliskan Masya Allah adem banget katanya itu persahabat ya. Pasti kita merasa adem saat melihat postingan Bahwa keempat bumil ini semakin akrab Nah persahabat ya. Dan kita lihat juga di kolom komentar Ya ini dari akun Instagram Zakiatul Himayah Mengatakan Masya Allah bumil cantik banget tuh Persahabat ya responnya sangat positif Selanjutnya juga komentar lain diberikan dari akun Zifania Zahra Mengatakan Masya Allah luar biasa banyak persahabat ya Yuk doakan terus yang positif untuk idola kesayangan sayangan kita dan berikutnya juga persahabat ya kita lihat nih, masya Allah banget ya. Ini dibalik foto yang indah ada bumil yang rumpi katanya itu persahabat ya, <guruh> masya Allah banget, seru banget ya rumpinya, dede Elsi dan kak Aurel, masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan selalu sehat pokoknya untuk tentunya para bumil ya doakan yang terbaik. Dan berikutnya juga persahabat kita lihat di sini ada sebuah momen spesial nih yang diunggah oleh Papa Daniel ya, masya Allah luar biasa. Ini bersama adik sepupunya Papa Daniel ya, luar biasa juga yang kita dapatkan gambar ini. Yang mana tentunya kita tahu bahwa keluarga dari Rizky Billar ini banyak sekali anggota militer persahabat ya. Yang tentunya belum tahu, harus tahu. Jangan ya, macam-macam sama idulah kita persahabat ya, karena semua anggota keluarga itu adalah anggota militer.